Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku. How you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua luar baik-baik aja. As always, setiap malam Jumat dan malam Senin, waktunya gua berbelah lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian. Dan video kali ini gua masih pengen Ngelanjutin video-video penampakan shadow person. Sekarang ini kita udah sampai ke part 4 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu linknya gua taruh di bawah. Enggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. As always, kita mulai video pertama kali kita hari ini dengan sebuah video yang menurut gue super creepy. So, ada sebuah keluarga yang lagi asik ngadain bebek di halaman depan rumahnya. Mereka di situ tuh rame-rame, tapi tiba-tiba ada salah satu di antara mereka yang notice ada sesuatu yang aneh di rumah tetangga mereka, yang lokasinya persis ada di seberang jalan. Come back the other way. Why? It looks like Is that no recording? No. Yes! That is What? There's nobody in that house. There's nobody at all. Nobody that I didn't know anymore. they could be that visible, nah. though. This <laughs> ada sebuah bayangan hitam yang bergerak cepat banget di dalam rumah itu. Dan kelihatan jelas ya, dari kaca pintu yang ada di depan rumah, bayangan hitam itu nggak cuma muncul sekali, tapi berkali-kali. Mereka semua di situ bener-bener bingung ya. Makanya ada salah satu di antara mereka yang coba buat nyamperin, buat ngelihat lebih deket itu apaan. Sosok berwarna hitam yang tadi tuh orang atau bukan? Tapi kata mereka, rumah itu tuh kosong dan sama sekali nggak ada pemiliknya. Bahkan lo juga bisa lihat di video yang tadi ya Gak cuman keluarga ini yang ketakutan Tapi juga dua anjing peliharaannya Mereka kelihatan kayak heboh banget Dan menggogong ke arah sosok berwarna hitam yang tadi Dan menurut gue yang paling aneh adalah Kejadian ini terjadi di siang hari So coba deh Buat lo yang nonton video ini Kira-kira sosok berwarna hitam yang tadi itu Apaan? Dorga. Video yang kedua ini juga gak kalah creepy ya dibanding video yang pertama tadi. Lo semua pasti pernah kan ngerasa kalau lo tuh lagi diliatin orang meskipun lo lagi gak menghadap ke arah orang itu. Nah kejadian itu tuh yang dialamin sama tiktokers ini. Doi nge-share sebuah rekaman video dari kamera doorbell yang ada di rumahnya. Malam itu Doi itu lagi jalan pulang mau masuk ke dalam rumahnya. Tapi Doi itu ngerasa ada yang aneh. Doi itu ngerasa kayak ada orang yang berdiri di belakangnya. Makanya Doi itu kayak berkali-kali noleh ke belakang Tapi tiap kali Doi noleh ke belakang di situ sama sekali gak ada orang Akhirnya Doi coba buat cuek malam itu dan tetap masuk ke dalam rumahnya Besoknya Doi coba buat cek rekaman kamera doorbell yang ada di depan rumahnya Dan Doi bener-bener shock sama apa yang terekam di video itu Perhatikan baik-baik Gue gak tau ya, lu semua bisa lihat atau enggak. Tapi, kalau lu perhatiin baik-baik, di video yang tadi itu berkali-kali muncul ada bayangan hitam yang berdiri dan menghilang dengan sangat cepat di belakang orang ini. Munculnya tuh cepet banget kayak cuman sekelibatan gitu aja, guys. Tapi, meskipun sebentar banget cowok ini tuh sadar kalau kayak ada yang berdiri di belakangnya dan ngeliatin doi. Sosok yang tadi itu gak cuma nongol sekali, tapi bahkan sampai tiga kali. Dan yang ketiga kali itu kayak deket banget sama pintu masuk rumah doi Sampai sekarang tiktokers ini juga masih nggak tahu Sosok berwarna hitam yang berdiri di depan rumahnya malam itu Itu sosok apaan? Halaman belakang. So video yang ketiga ini lagi-lagi berasal dari rekaman kamera doorbell Yang ada di rumah seorang tiktokers Tapi kali ini kameranya menghadap ke halaman belakang rumah Suatu malam tiba-tiba Doi itu dapat notifikasi di handphonenya kalau kamera doorbellnya tuh berhasil ngerekam ada sebuah pergerakan yang mencurigakan di halaman belakang rumahnya. Dan pas Doi lihat videonya, Doi shock banget sama apa yang terekam di videonya. Cukup sulit ya buat ngeliat penampakan di video yang tadi. Karena sosoknya itu yang posisinya cukup jauh dari kamera doorbell ini. Kalau lu perhatiin baik-baik, di antara batang-batang pohon itu, ada sebuah bayangan berwarna putih yang nongol berkali-kali. Selain itu, gerakan do itu kayak cepet banget. Bahkan, untuk berpindah dari satu batang ke batang pohon yang lain, itu kayak cuman butuh sepersekian detik aja. Yang mana kalau misalkan yang tadi itu orang, pastinya nggak mungkin bisa ngelakuin itu ya. Si tiktokers ini sama sekali gak mengklaim Kalau video yang tadi itu ada hubungannya sama paranormal Karena bisa aja yang tadi itu cuman hewan ya Apalagi posisi rumah doi ini emang deket banget sama hutan Jadi di belakang rumahnya itu langsung hutan guys Tapi menurut gue tetep aja ya Kira-kira nih hewan apa yang bentuknya mirip kayak di video yang tadi Dan bisa bergerak secepat itu Aneh banget Hitung. So, ada seorang cowok yang lagi sendirian di rumahnya karena semua anggota keluarganya itu pada keluar rumah. Malam itu, tiba-tiba anjingnya tuh jadi heboh. Teriak-teriak terus dan menggonggong ke arah pintu masuk. Seolah kayak ada orang di situ. Karena Doi itu lama-lama jadi parno, jadi Doi langsung nyalain kamera handphonenya dan mulai ngerekam sambil ngelihat ke arah depan rumah. Dan ini yang terekam. Holy, there's somebody out there. Pas Doi arahin kameranya ke jendela rumah buat ngintip ke arah depan, di situ kelihatan jelas ada sebuah siluet bayangan berwarna hitam yang berdiri di depan rumahnya. Doi bingung karena sosoknya itu nggak kelihatan terlalu jelas. Jadi Doi langsung jalan keluar dari pintu rumahnya, dan hanya selang sekian detik aja. Sosok yang tadi itu udah nggak ada. Ngilangnya secepat itu. Kalau lo perhatiin baik-baik di video yang tadi, sosoknya itu kayak tinggi banget ya. Kayak di atas rata-rata tinggi manusia normal pada umumnya. Tapi sosok yang tadi itu bisa ngilang secepat itu loh. Gue sendiri juga nggak tahu apakah video itu real, settingan, editan, atau gimana. Sophie. Nah, video yang terakhir ini yang paling creepy menurut gue. Yang terakhir ini bukan video ya, tapi foto. So, ada seorang cewek yang baru aja ngerenovasi rumahnya. Dan seperti biasa ya, supaya tahu perbedaannya, jadi Doi itu foto before dan afternya. Dan setelah selesai renovasi, Doi kirimin fotonya itu ke temennya buat minta pendapat. Tapi temennya ini malah Salfok sama foto yang dikirim sama cewek ini. Coba deh, perhatiin baik-baik. Mungkin di antara lo semua masih pada nggak ngerti ya, anehnya tuh di mana bang? Yes, karena emang agak sulit ngelihatnya, karena posisinya yang agak jauh dari kamera dan juga gelap. Tapi coba deh, lo fokus buat perhatiin ke foto yang before dan lihat ke arah belakang cewek ini. Persis pas cewek ini lagi foto selfie di belakangnya itu kayak ada sebuah siluet bayangan berwarna hitam yang berdiri nggak jauh dari tempat Doi berdiri. Padahal kalau lo lihat di foto afternya di lokasi yang sama dan dalam kondisi pencahayaan yang sama bayangan berwarna hitam yang tadi itu nggak ada. Cewek ini juga sama sekali nggak sadar ya sama bayangan hitam yang tadi sampai doi dikasih tahu sama temennya dan doi juga cerita ya kalau belum lama sebelum foto itu diambil ayahnya tuh baru aja meninggal. So apakah mungkin ada hubungannya sama foto ini? Apakah mungkin sosok berwarna hitam yang ada di foto cewek ini itu?